Saya mau tanya kepada Anda, Anda duhai Anda yang bekerja, maaf ya, sampai dengan sekarang. Anda bekerja itu demi memenuhi perintah Allah, maksudnya Anda bekerja karena Allah atau karena ingin mengangkat dan merubah status kehidupan Anda. Tolong-olongkan sampai sekarang. Kalau pekerjaan Anda hanya sekedar untuk mengangkat dan merubah status Anda, dan Anda tidak pernah tertikir mendapatkan beribu Allah, maka Anda sedang tertipu dengan urusan dunia. nilai pekerjaan Anda tidak akan bernilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala padahal yang paling hebat seorang lelaki ketika dia mencari nafkah dan diniatkan karena Allah demi Allah saya katakan mulai setiap langkah pertamanya itu sudah dihitung sebagai pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu janji Allah kalau Anda pernah mengerjakan itu bukan cuma dicatat sebagai pahala kata Allah jangankan kamu keluar menginjakan kaki sebelum berangkat saya datangkan rizik ke tempatmu